I you want. harga dan spesifikasi wuling Alves resmi dirilis pada event Indonesia International Motor Show IMS 2023 menariknya mobil dengan segmen sport utility vehicle SUV dan hadir dengan tiga varian SE, CE, EX. Banderol mulai 209 juta rupiah ini digadang-gadang bakal menantang eksistensi Hyundai Creta dan Honda HR-V. Alves memiliki arti All at Once dalam bahasa Inggris yang melambangkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV. Sejalan dengan hal tersebut, Bulling pun menyematkan tagline, style dan innovation in one SUV pada Alves, dengan segala kelebihannya, Kompet SUV ini ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih. Nah, biar tidak semakin penasaran, mari kita simak ulasan spesifikasi Wuling Alves 2023 berikut ini. Satu, desain eksterior modern dengan dimensi khas SUV. Bocoran spesifikasi Wuling Alves yang pertama adalah dari sisi tampilan eksterior modern, SUV ini hadir dengan grille yang membentuk huruf V, kemudian dasarnya pakai warna hitam, ditambah aksen krom yang membentang horizontal di atasnya. Ada pula logo 5 berlian khas Wuling di tengah-tengah grille. Adapun untuk headlamp sudah menggunakan jenis LED dan desainnya mirip mobil-mobil Eropa. Untuk menunjang penampilan depan lebih optimal. Bagian bumpernya terdapat lekukan garis tegas dan hadir fog lamp yang juga sudah LED. Sementara itu, untuk bagian belakang, terlihat tampilan yang sederhana, desain lampunya mengikuti headlamp. Namun begitu, bagian bumpernya justru terlihat atraktif dengan gaya mobil sporty, lalu khusus varian turbo. Ada dua knalpot di belakang. Dari sisi kaki-kaki, Wuling Alves menyematkan velg alloy Tuton dengan ukuran 16 inci bergaya bintang, ada pula logo Wuling di bagian tengah velg, aura SUV juga keluar, lewat kehadiran roof rail. Oh ya, untuk mendukung tampilan eksteriornya, Wuling Alves mengadopsi velg alloy berukuran 16 inci yang dibalut ban berprofil 205 60 R16. Bila melihat spesifikasi dimensi Wuling Alves tersebut, SUV tersebut cukup ringkas, kelasnya ada di bawah Wuling Almas. Di atas kertas punya panjang 4350 mm. Lebar 1.750 mm, tinggi 1.610 mm, dan jarak sumbu roda 2.550 mm. Dimensi Alves ini mirip-mirip dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Dua, tampilan interior elegan Spesifikasi Wuling Alves selanjutnya adalah dari sisi interior yang terlihat elegan dengan konsep style and sophistication within reach Tidak hanya itu, untuk pengoperasian AC juga sudah menggunakan digital serta adanya head unit layar sentuh berukuran 10,25 inci untuk pengoperasian audio serta informasi seputar mobil Hadir pula fitur peta navigasi, konektivitas smartphone, kamera parkir, dan lainnya dan untuk menambah kenyamanan dan kemudahan pemilik mobil dan serta penumpang, Wuling Alvis juga telah mengadopsi Digital AC Control, Callous Entry plus Engine Start, Stop Button, Auto Up, Down with Anti-Pitch di semua jendela pintu, serta Remote Open Window dan Unlock Target. Menariknya, terdapat pula aksen karbon pada beberapa bagian konsol tengahnya. Ditambah, desain persnelingnya juga elegan. Di dalam kabin Alves, Kemungkinan juga terdapat cukup banyak storage dengan total 27 tempat penyimpanan barang. Lalu untuk kapasitas bagasi mencapai 322 liter, serta kursi belakang bisa dilipat untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih optimal. 3. Wuling Alves pakai Win dan IOV, membahas spesifikasi Wuling Alves tidak lengkap tanpa kelengkapan fiturnya. Sama seperti mobil pabrikan 5 berlian lain, mobil SUV ini juga menyematkan fitur Win, IOV, dan ada seperti yang sudah ada di Wuling Almas, Wuling Cortez, dan Wuling Air EV. Buat yang belum tahu, Win adalah Wuling Indonesian Command. Jadi pengemudi bisa memberi perintah suara ke mobil, melalui bahasa Indonesia, seperti bila ingin membuka kaca jendela, mematikan AC, dan lain-lain. Sementara untuk fitur of Internet of Vehicle, kemungkinan juga akan ditanamkan pada Alves. Namun bisa jadi, hanya di varian tertingginya saja. EOF adalah teknologi yang bisa menyambungkan mobil dengan internet, tapi butuh SIM card yang terintegrasi ke kendaraan. Kemudian, Wuling Alves juga dilengkapi juga ADAS, Advanced Driver Assistance System, yang di dalamnya terintegrasi ACC alias Adaptive Cruise Control. Kehadiran fitur-fitur modern ini penting di Alves, lantaran kompetitor seperti HRV sudah punya Honda Sensing, begitu juga dengan kereta yang pakai Hyundai Smart Sense.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 4. Performa mesin Wuling Alves tanpa turbo Selanjutnya, spesifikasi Wuling Alves berlanjut ke bagian jantung pacunya Mobil SUV ini mengadopsi mesin tanpa turbo di mana mesin yang digunakan sudah Euro 4 berkubikasi 1485 cm3 naturally aspirated, inline 4 silinder, DVVT, DOHC yang dikombinasikan dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan dan otomatis CVT. Kombinasi mesin dan transmisi tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 105 tenaga kuda pada 5800 revolusi per menit serta torsi puncak di angka 143 Nm pada putaran mesin 4,000 sampai 4,600 revolusi per menit. lima Wuling Alves hadir dalam dua ton, pilar dan atapnya berwarna hitam, dipadukan dengan abu-abu baja tungsten, putih asli, perak aurora, hitam bintang, dan merah akik. Memiliki perpaduan dua warna tentunya akan membuat Wuling Alves semakin modern dan elegan. SUV asal China ini semakin percaya diri untuk melawan para rivalnya seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta. 6. Sudah dilengkapi ADAS Hal lain yang menarik perhatian Wuling Alves adalah SUV ini dilengkapi fungsi keselamatan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Saat fungsi ini terintegrasi dengan Cruise Control Adaptif, bantuan kontrol kecepatan kurva, bantuan kemacetan lalu lintas dengan fungsi menjaga jalur, Fungsi menjaga jalur cerdas, peringatan jarak aman, peringatan tabrakan, sistem mitigasi tabrakan, pengereman darurat otomatis, pengereman hidrolik cerdas. Juga seorang penjaga lintasan. Kemudian, selain fitur ADAS, Wuling Alves juga sudah dilengkapi fitur Electronic Stability Control, ESC, and Traction Control System, TCS, Anti-Lock Braking System, ABS, and Electronic Brake Force Distribution, EBD, Emergency stop signal, ESS, electric parking brake, EPB, with auto vehicle hold, AVH, hill hold control, HHC, dual SRS airbags, tire pressure monitoring system, TPMS, seat belt reminder, ISOFIX and child proof door lock, rear parking sensors, dan immobilizer, anti-theft alarm. You're feeling no more pain oh. Never slow yourself down You can do some more Push past all the pain And you'll find a door Open it up And finally 8. Harga Wuling Alves mulai 209 juta rupiah, sudah bisa dipesan. Usai tahu spesifikasi Wuling Alves, apakah sahabat Car2 tertarik? Jika berminat, sahabat Car2 bisa mengunjungi event IIMS 2023 dan bisa langsung melakukan pemesanan. Berikut daftar harganya. Wuling Alves SE, 209 juta rupiah. Wuling Alves CE, 255 juta rupiah. Wuling Alves AX 295 juta rupiah. Dengan harga yang dibanderol tersebut, Wuling Alves tentunya siap untuk bersaing dengan para rivalnya yang sudah terlebih dahulu mengaspal di Indonesia. Sebagai gambaran, Honda menjual HRV mulai 379,5 juta rupiah. Kemudian, kereta, Hyundai menjualnya mulai 291,3 jutaan.